Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sekarang ini saya akan menghubungkan ini Batu agi Biduri bulan Atau monstone Ini harganya murah Hanya Rp 25.000an Anda bisa lihat ini Ini warnanya Good, tapi untuk barangnya Ini standar Ini kayak kecubung Es, ada retar gitu ini menandakan batu asli ini, ini. untuk warna birunya, kelihatan ini harganya 25.000, bisa bayar tempat dengan syarat satu yang berlaku untuk pemesanan bisa anda menghubungi nomor yang tertera dari video ini atau di kolom komentar ini untuk dimensinya sekitar 1 cm lumayan gede danya harga murah dan keren Terima kasih sepeden, Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh